Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi teman-teman dengan Channel Warna Grafika Welcome back Bahasa Inggrisnya teman-teman <laughs> uh, Terima kasih sudah setia selalu Mendukung Warna Grafika Oh iya teman-teman uh, Sekarang ini saya punya rencana Untuk membuat Merchandise Ya Uh, nantinya saya rencananya ingin membuat uh, kaos, terusnya topi, tumbler, uh, mug, uh, apalagi ya hmm, tas ya. Ya pokoknya nanti banyak deh jenisnya uh, ininya ya teman-teman merchandise nya yang mungkin teman-teman bisa dapatkan juga nanti. Uh, untuk itu saya butuh desain ya teman-teman Butuh desain dan saya butuh juga ide-ide fresh dari teman-teman Mungkin teman-teman di luar sana yang punya uh, kemampuan untuk mendesain ya Mungkin ada yang bisa bikin karikatur ataupun uh, apa saja lah ya membuat desain gitu ya Nah uh, jadi saya ceritanya ingin membuat sayembara kecil-kecilan lah hadiahnya juga nggak terlalu ini sih ya e, yang penting itu nanti desainnya e, pokoknya menggambarkan warna grafika boleh nanti e, desainnya itu karikatur dari muka saya yang pas-pasan ini <guruh> ataupun oret-oretan apalah misalnya tulisan warna grafika studio yang bagus ya jadinya nanti kalau itu karikatur akan saya buat di kaos, ya, di mug, di jaket, di tas, ya. Nah, e, buat teman-teman yang bisa membantu saya memberikan desain yang bagus, silakan e, dikirim ke WA saya ya 082174048866 dan nantinya akan saya pilih desainnya yang akan saya pakai tentunya akan saya umumkan juga melalui video yang akan saya upload di channel saya untuk itu eh, saya akan memberikan imbalan imbalannya apa ya nggak usah uang lah ya yang, karena teman-teman konten -teman kreator jadi saya beri yang lebih bermanfaat ya eh, saya akan bantu seribu subscriber ya teman-teman subscriber real aktif ya dari teman-teman konten -teman kreator juga yang ada di grup saya Nanti bisa membantu seribu subscribe ke teman-teman Jadi bisa membantu teman-teman yang belum monet e, Bisa mencapai seribu subscriber ya Lalu e, buat yang sudah monet mungkin bisa menambah subscriber dan menambah kawan Jadinya ya sehingga akan lebih banyak e, Akan lebih banyak penonton yang datang berkunjung ke channelnya teman-teman tuh Ya teman-teman ya Nah jadi eh, Saya sangat berharap sekali teman-teman dapat berpartisipasi eh, Memberikan desain ya Saya tunggu secepatnya gitu Karena saya juga rencananya ingin membuat merchandise-nya secepatnya ya Mungkin kaos ya teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang eh, Desainnya terpilih dan saya pakai juga akan Saya kirimkan gratis Merchandise-nya ke alamat teman-teman dan ongkirnya juga saya yang tanggung nanti teman-teman ya oke demikian teman-teman semoga cukup menarik ya teman-teman dan semoga makin mempererat uh, persahabatan kita karena ya memang saya pengen desainnya dari teman-teman semua walaupun saya bisa desain sendiri tapi saya ingin lebih komunikatif dengan teman-teman lebih ingin berinteraksi dengan teman-teman dan ingin lebih erat menjalin persahabatan dengan teman-teman semua akhirnya eh, saya undur diri teman-teman saya tunggu loh Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kembali